Halo semuanya, how are you guys? Kenapa abis longuk N badan gue jadi lemes ya? Badan lagi kurang fit nih guys. Moga-moga lo semua di sana baik-baik aja deh. Tapi seperti biasa ya, hari ini gue mau ajak lo semua buat staycation virtual lagi. Dan video kali ini tuh beneran beda guys dibanding video-video gue sebelumnya. Karena hari ini gue nyobain nginep di salah satu hotel bintang 5 yang super luxury. Tapi ternyata pas gue nyampe ke sana, gue baru tahu kalau hotelnya tuh tutup guys. Ini kocak bet sih. Penasaran kan? Makanya gak usah lama-lama kita langsung mulai aja videonya. Kuih! Nah, kemarin gue lihat-lihat di aplikasi tiket.com ada sebuah hotel yang langsung menarik perhatian gue nih guys. Gimana enggak coba? Nih hotel bintang 5, super mewah, dan lokasinya cuma 100 meter aja dari pantai Jimbaran. Super duper strategis Dan gilanya lagi harga kamarnya tuh cuma 400 ribuan aja Untuk nginep semalam di eksekutif suite Kok bisa murah gitu ya ngap? Ya karena gue pesannya di aplikasi Di Disitu lo bisa nemuin banyak banget hotel-hotel yang harganya nggak logis murahnya Kayak hotel yang gue cobain hari ini Lo nggak bakal bisa nemuin harga hotel segini di tempat lain men Apalagi gue juga ada voucher diskon 10% sampai 500 ribu buat lo semua yang nonton video ini Vouchernya bisa dipakai dengan minimum pemesanan 300 ribu aja, so gak harus mahal kan buat staycation dan nyenengin diri sendiri. Vouchernya bisa lo pake untuk pemesanan sampai 30 Juni 2022, dan cuma bisa dipakai satu kali per pengguna lo makanya buruan pesan sekarang untuk menghinap pun. Beli lebih murah di aplikasi tiga.com Detail vouchernya gue taruh di bawah ya. Oke, okay, jujur gue bingung ya sebenarnya gue harus cerita pengalaman staycation gue hari ini tuh dari mana. Tapi seperti yang gue bilang tadi ya Gue tuh ngelihat ada sebuah hotel bintang 5 di daerah Jimbaran yang menarik gitu harganya Karena gue sama sekali gak pernah lihat ada hotel bintang 5 yang jual kamar dengan harga segitu Biasanya sih kalau udah five star 1 juta ke atas saja, belum tentu dapet guys Tapi ini tuh 450 ribu aja loh So menarik bet kan buat dikontainin <laughs> Nama hotelnya The Sintesa Jimbaran Karena udah menggebu-gebu akhirnya gue tuh lupa mencari tahu lebih dalam tentang nih hotel ya Gue tuh sama sekali nggak tahu kalau hotel ini tuh tutup tapi buka. Nah, bingung kan lo? Gini gini. Jadi hotel ini tuh dibagi jadi dua area. Ada area hotel dan ada area residence. Nah, area hotel itu sampai sekarang masih ditutup 100% guys, ya apalagi kalau bukan imbas pandemi. Tapi residence pun itu cuma dibuka dua lantai aja, lantai satu dan lantai 2. Dan kebanyakan yang stay di sini itu yang saya long term ya, kayak bulanan gitu guys. Jadi kayak ngekos dan harganya tuh selangit. Pas gua tanya ke staf hotelnya sih, katanya kira-kira 11 jutaan per bulan. Gua nggak tahu itu di kamar yang sama kayak gua atau di tipe kamar yang lain. Tapi kalau di tipe kamar gua, Executive Suite, katanya sih yang available itu sekarang tinggal kamar gua ini. Sisanya tuh penuh semua, guys, karena keisi sama yang sewa bulanan itu. Padahal kamar tipe ini tuh cuman ada lima dari ratusan kamar yang ada di sini. Nah, lo paham kan sekarang kondisi hotelnya pas gua staycation di sini. Jadi ya, kita langsung cekin aja lah Abis ngisi form, foto KTP, dan tangan, gue langsung dapet kunci kamar dan juga password WiFi-nya. Kuncinya masih yang kunci manual gini, guys: belum pakai key card. Sedangkan WiFi-nya udah gue cobain, speed-nya sih gue tes kenceng ya, tapi pas gue cobain buat sosmedan, gak selancar kayak di speed test sih. <laughs> Area lobby-nya di sini tuh luas banget, guys! Serius, luas banget! Ini lobby mau dibuat hajatan di sini juga bisa, kayaknya. <laughs> Tapi lo bisa lihat sendiri, ya. Bener-bener sepi banget dan nggak ada orang. BTW, FYI aja nih, selama gue syuting video di hotel ini, gue tuh ketemu orang nggak lebih dari 10 guys. <laughs> Kenapa begitu? Entahlah. Oh ya BTW, jalan masuk ke hotelnya ini tuh bukan di pinggir jalan gitu, ya guys. Jadi mesti agak masuk ke dalam dan naik-naik nanjak gitu, karena emang lokasinya kayak ada di atas bukit gitu dan agak tinggi. Jalan depan hotelnya tuh kecil, ya guys. Jadi kayak digang gitu, tapi katanya sih bis masih bisa lewat asal nggak papasan aja. Mbak resepsionisnya ramah banget dan very helpful ya, meskipun gua banyak nanya dan gua pengen lihat semua fasilitas yang ada di sini, tapi doi tetap sabar ngejawabin gua gitu. <laughs> ya udahlah, sekarang kita langsung lihat aja kamarnya ya. Sambil jalan ke kamar, gua takjub bet sama buildingnya nih hotel asli cakep bener dah, bener-bener luas dan megah. Katanya sih luasnya tuh kira-kira dua -kira 2,5 hektar. Gokil nggak tuh? Nah, kamar gua tuh ada yang di ujung situ. Nomor 2714. Padahal ada di lantai satu. Nah, gue juga nggak ngerti kenapa nomornya seperti itu ya. <laughs> Dan daerah yang sebelah sini tuh emang daerah residence ya guys. Kalau yang areal hotelnya tuh yang deket lobby tadi. Pas pertama kali masuk kamar ini, gua tuh langsung ngerasain mewahnya ya. Karena emang lantainya tuh pakai marble khas hotel-hotel bintang 5 pada umumnya. Tapi jujur, untuk kebersihan kamarnya, gua rasa bisa lebih ditingkatin lagi sih, kayaknya. Nah, pas pertama kali masuk di samping kanan, ada lemari pakaian, dan seperti biasa, di situ ada safe deposit box dan beberapa gantungan baju. Di sampingnya, ada pintu menuju kamar mandinya. Pas masuk, di sebelah kiri langsung ada batapnya dan tipenya yang ditanam gitu, guys. Tapi di bagian sampingnya, di situ ada roller blind yang bisa dibuka, dan kalau dibuka dari situ, kalian bisa berendam sambil ngeliatin ke arah kamar tidurnya mantep kan? di sampingnya lagi ada shower room, tapi di sini shower headnya masih belum pakai yang diperin shower ya guys. di sampingnya lagi ada meja wastafel yang panjang banget dan di atasnya ada banyak banget amenities, sabun, shampoo, conditioner, sabun cuci tangan, dua gelas berbekumur sampai hair dryer. sedangkan klosetnya ada di pojokan. baik lagi ke kamar, di sini ada areal kitchennya guys. Di dalam situ ada kitchen sink dan kalau kalian tarik lemari yang ini, di situ ada kompor listriknya. Jadi kalian juga bisa masak-masak di sini ya. Tapi ini nih, ada yang aneh ya menurut gua. Persis di atasnya kompor, di situ tuh ada AC split, guys. <tuh> <tuh> Kok gini ya penempatannya? Setahu gua bukannya nggak boleh ya? Atau boleh? Coba deh, kasih tau gua di bawah. Terus persis di depannya area kitchen yang tadi itu ada area diningnya ada dining tablenya dengan ukuran yang kecil cuman ada dua kursi untuk dua orang aja Di atasnya juga udah di set piring dan sendok garpu buat makan Di sebelahnya ada coffee and tea maker Nah tapi nggak cuman kopi, teh, gula dan kawan-kawan ya guys Di sini juga ada microwave dan juga coffee maker nya Lumayan komplit kan? Terus masuk lagi ke dalam di situ ada area living room nya Ada banyak sofa dan ada LCD TV juga Gua suka LCD TV nya, gambarnya bagus, tajem dan ada TV kabelnya juga tapi sayangnya belum smart TV, jadi belum bisa dipakai buat nonton Netflix, Youtube, dan kawan-kawan. Dan terakhir pastinya ada bednya ya. Ukurannya king size dan ada 4 bantal juga di bagian atasnya. Di sampingnya juga ada dua lampu baca yang terang banget. Gue penasaran buat, buat ngeliat view kamarnya kemana ya kira-kira. Dan ternyata eng view Viewnya masih ke areal dalam hotelnya tapi ya gitu deh. Lo lihat diri dah. <laughs> Oke deh, gitu aja ya. Room tour di dalam kamarnya, dan sekarang gua mau ajak kalian buat keliling di sini. Kita lihat semua fasilitas yang ada di dalam hotel ini. Tapi sebelum itu, untuk menambah stamina ya, supaya badan lebih bertenaga, jadi gua makan dulu ya guys. <laughs> sebelum kesini, gua udah ngebungkus nasi ayam Bu Oki kesukaan seluruh warga Bali ya. <laughs> Mantep nih. Gua paling demen ya tiap main ke daerah Jimbaran, gua selalu sempetin mampir ke Bu Oki gitu. Kalau kirim kirim ojol ke hotel ini nggak tahu dia bisa atau nggak ya? Soalnya tempatnya agak masuk-masuk gitu, guys. Mungkin abang ojolnya bakalan agak bingung sih. Udah lama bet ya, gua nggak review makanan gitu. Sekarang udah review setan ya kan? <laughs> Kita mulai dari areal basementnya aja ya. Jadi di sini tuh ada areal wellness centernya. Di situ udah lengkap banget, guys. Ada spa, ada areal fitness centernya. Nah, di sini nih, gua kaget banget. Ternyata di sini equipment gymnya tuh lengkap guys, bukan cuman alat dua tiga biji yang ada di hotel hotel pada umumnya ya, tapi di sini tuh semua alat ada kayaknya. Lo mau latihan kayak gimana juga komplit Lihat aja tuh dumbbell setnya, sampai ada dua rak coba. Katanya sih dulu fitness centernya ini rame banget karena dijual membershipnya per bulan. Jadi buat ngajem di sini tuh nggak mesti nginep, tapi bisa member bulanan gitu. Tapi sekarang ini ya otomatis pastinya jadi sepi ya. Nah, kalau jalan lorong yang ini itu ambience-nya langsung dag-dag gitu ya guys, <laughs> karena emang areal spa kan biasanya dibuat remang-remang ya cahayanya, supaya lebih chill gitu, lebih relax customernya Nah, di sini katanya juga ada ruangan saunanya ya, di bagian locker tapi gue sama sekali nggak sempat masuk, <laughs> kelewatan guys. Pas gue jalan lurus terus, gue menemukan ada sesuatu yang mencengangkan nih guys. Jadi ternyata di dalam sini tuh ada salonnya guys. Gila nggak tuh di dalam hotel ada salon guys. <laughs> ini pemandangan yang langka sih. Ini untuk pertama kalinya ya. Gua ngeliat ada salon di dalam hotel guys. Seumur umur gua review hotel ini baru pertama kalinya gua nemuin ada salon di dalam hotel. Tapi ya karena hotelnya tutup mau gimana lagi. Otomatis fasilitas-fasilitas yang ada di dalam sini juga semuanya pada di shutdown ya. Nah kalau jalan lurus lagi naik ke tangga lo bakal nyampe ke areal main pool hotelnya. Ini poolnya luas banget ya dan bentukannya agak unik karena gak simetris gitu guys. Ada areal outdoor dan ada areal semi outdoornya. Ini poolnya cakep banget sih. Apalagi viewnya langsung bisa ngeliat arsitektur gedung hotelnya secara keseluruhan. Nah kalau yang ini tuh areal pool barnya guys. Tapi sayangnya sekarang lagi tutup ya jadi kosong. Terus di sini juga ada bar dengan konsep yang unik banget guys. Namanya The Barber. Jadi di dalam tuh ada bar yang juga ada barbershopnya. Jadi bisa ngebar, dengerin live music sambil potong rambut juga. Katanya sih ini tuh dulu terkenal banget di sini guys, karena sering ada live music tiga kali seminggu. Jadi tempatnya rame dan banyak yang datang kemari. Tapi ya sekarang tutup. Kalau jalan lagi ke lorong yang ini tuh banyak toko-toko oleh-oleh ya. Kayaknya sih ini vendor luar ya, tapi sekarang lagi pada tutup semua. Nah kalau jalan lewat sini lo bakal sampai ke areal restonya yang gede banget gue aja ngebayangin breakfast di sini pasti enak ya karena di kanan dan di kiri tuh bener-bener open space dan gardennya luas banget tapi sekarang ya nggak ada aktivitas sama sekali terus gue iseng aja gitu kan naik ke lantai paling atas karena katanya di atas itu ada rooftopnya tapi karena liftnya dimatiin jadi gue mesti naik tangga lumayan juga sih sampai rooftopnya ada di lantai tujuh kan. Tapi pas udah ke situ ya, tiba-tiba gue tuh nemuin ada sebuah ruangan kayak bisnis center gitu. Ada banyak sofa dan ada komputer juga. Mungkin ini bisa dipinjem sama tamu-tamu yang stay di sini ya, buat browsing, streaming atau ngirim-ngirim email. Kalau-kalau misalkan HP lo lagi ngadat aja sih. <laughs> nah, ini dia nih areal rooftopnya. Tapi gue ke sini pas jam 3 sore, jadi mataharinya pas teri panas men. <laughs> Tapi coba view-nya dari sini tuh asli gila nih, cakep banget. Karena bisa langsung melihat ke pantai Jimbaran. Itu tempat yang biasanya orang-orang makan seafood di pinggir pantai itu guys. Kelihatannya sih deket ya dari sini. Tapi percayalah guys sama gue, ternyata kalau lo mau kesana beneran, gak sedeket itu. <laughs> nah abis muter-muter di hotel yang super duper luas ini, otomatis badan jadi capek banget ya. Sampai gue sempat ketiduran coba. <laughs> Sore ini gua minta izin gak renang dulu ya guys. Badan gua lagi kurang fit gitu. Lagian renang-renang mulu Gak bosan apa lu lihat gua renang-renang kayak gambarnya itu-itu doang. <tuk> <tuk> Dan gini inilah penampakan hotelnya pas malam hari ya. Ya walaupun gak semua areal hotelnya lampunya dinyalain, tapi area-area yang penting tetap selalu nyala kok lampunya supaya tamu-tamu yang stay di sini bisa tetap nyaman ya. Sumpah sampai sekarang gua tuh masih takjub guys tiap kali gua ngeliat buildingnya hotel ini. Ngebayanginnya aja abis berapa coba ngebangun hotel segede ini Triliunan kali ya wih, wih, wih, wih. Oke deh guys gitu aja ya untuk staycation gua di The Sintesa Jimbaran So gimana nih menurut kalian hotelnya? Kasih tau gue di komen di bawah ya Dan kasih tau gua juga hotel-hotel dan villa-villa mana lagi yang wajib buat gua kunjungin dan kasih lihat ke kalian Jangan lupa buat subscribe dan follow gua di Instagram dan TikTok And see you guys in the next video Bye bye